Oh, oh, oh. Uh, kenapa butuh teman? Buat ngobrol. Oh, teman ngobrol. enaknya di mana ya? Nah, kebetulan nih kita udah di tol arah Bogor nih kan ya bro ya. Nih nah, gue sambil cari. Ada apa tuh? Ini ada Kopi Sentrum bro di Kafe daerah Bogor, cafe nih. Jadi kayaknya menunya lumayan nih. Gimana? Sayke? Ya? Oke. Okay. Gas kan? Gas kan nih? Ya? Oke. Okay. Okay. Bawa bro ke Kopi Sentrum Bogor gas, gas. ya yeah. udah, yeah, udah mau sampai nih, iya udah mau sampai nih kopi sentrum di IPB Dramaga Bogor. Oh ini dia nih kopi sentrum nih bro. nah ini tempatnya bro gimana? oke okay. sih cozy ya logi, lumayan logi. ya kayak industrialis gitu ya? <tuk> iya lokasinya unik ya di dalam Dedi kampus di dalam kampus ya tadi pas Ket kita cari di google map juga ternyata di dalam kampus di dalam ya. kampus, masuk kampus dulu ternyata <tuk> lingkungannya juga adem sih karena banyak pohon-pohon ini bogor <tuk> namanya <Ia>. kan <tuk> iya cocok ya kalau buat yang healing-healing kayak lo nih bro <tuk> iya butuh healing <tuk> mudah-mudahan nanti lebih seger ya pasti <tuk> <Ia. tuk> nah ini bro, udah siamber bro Oke. Okay. Iya. silakan. Kemarikan Ini mocha frappe. Yes, Ini cinnamon roll, oke. Okay. Almond oke. Okay. Iya Mbak Rere. jadi tadi gue nganterin temen lagi mau ngopi ah, di iya. sekitaran Bogor nih ah, Nah kebetulan iya. kita ketemu Kopi Centrum hmm. Nah ini lokasinya unik ya Mbak ya? Di iya, dalam kampus ya Mbak dalam kampus, ya, ya, Bisa iya. diceritain ceritain Pak, Kopi Centrum ini konsepnya seperti apa Dan kenapa ada lokasinya di kawasan kampus ini Iya <gir> <gir> jadi Kopi Centrum ini mungkin banyak yang nggak tahu ya Kalau di dalam sini ada cafe, iya. kenapa juga ada di dalam kampus Jadi ah. dia dalam kampus kita lebih ke mahasiswa dosen-dosen di sini Nah oh, yang belajar di sini intinya Mas Udah berapa tahun sih Pak, di sini, Mbak? Di sini tuh kita buka tuh dari 2018 akhir kalau nggak salah. Iya, sebelum 2020, pandemi ini okay. kita udah buka. Uh, terus kita juga ada beberapa cabang juga, bukan hanya di Dramaga IPB ini bukan. Kita oh, ada duh. 4 cabang. Ada di Botani, Gedung Alumni di Baranang Siang. sama di Kopi Gayo Cibubur, sama di apartemen Kalibata. Iya. Kita ya, suasana cozy sama menu-menu yang ditawarin juga Ya cukup ini Mbak ya, variatif juga ya, ya. Ada makanan, dan minuman, bisa dicoba Ya, di sini juga harganya lumayan terjangkau juga ya Pak ya. ya. Di sini ada makanan beratnya, ada ngopi mad, itu ada snack-snacknya juga. Jadi di sini juga ada kopi dan non kopi juga. Di sini banyak varian menu juga sih. Ya. Kalau untuk harganya Pak mulai range berapa tuh mbak? Ah, uh, di sini harganya cukup terjangkau juga ya, karena kan mahasiswa ya. Hmm. Uh, di sini tuh harga minumannya dari 20 k, okay. gitu. Untuk ya. minuman eh makanannya sendiri? Untuk makanannya juga lumayan terjangkau. Dari sini juga ada yang dari uh, 19.000. Eh, juga kayaknya lampu-lampunya yeah. juga dibikin cozy, yeah, ya. iya, lebih kayak industrial ya. Industrial, industrial ya. Yeah. Kalau buat jam operasional mbak? Jam operasional kita ini dari jam setengah 10 untuk opening okay. sampai jam 8 malam Jam 8 malam, iya. Senin Jumat atau? Sam setiap hari, Senin oh. sampai Minggu Oh sampai Minggu iya, Oke okay, jadi kapan-kapan kalau kita ke sini bisa nih bro? Iya. Weekend atau bisa Weekend juga bisa. ya? Nah, kita oh, buka setiap okay, hari kok ya? Jadi kalau mau pesan via online juga bisa ya mbak ya? Bisa Sama kita. ngeliat menu-menunya itu bisa di? Iya bisa, kita kerjasama sama Gojek, sama Grab Oke, okay. nah, ada media sosial juga ya mbak ya? Media sosial kita ada, kita ada di Instagram juga oh. uh, Namanya Instagramnya kopisentrum.id id. oke, tadi juga ada suara-suara mesin segala macam itu lagi aktif yeah, juga ya mbak? Iya, lagi ngegoli oh, in Nanti mungkin kita, kita boleh lihat boleh. juga ya mbak ya, sambil yeah. pas uh, lagi bikin-bikin ya mbak ya? Iya, boleh Menu favoritnya ada ya. apa? Menu favoritnya untuk makanan atau ya, minuman? Iya, makanan oh. Untuk minuman, kita nih, yang paling favorit di sini ada lemon dress honey Lemon? Lemon kresani. Dia oh, jadi lemon. dari sereh gitu, okay. terus dipakein madu. Terus seger juga. Oh, dia itu okay. malah non-coffee nya malah ya? Yang... Iya, non-coffee. Oh, non Kalau okay. untuk kopi kita, ya ini dia. mocha oh, ini Iya, oh, betul. Gitu. Karena terata ada. Berarti kita ada. salah pilih, ya, enggak? Iya. Gak no. salah <laughs> Untuk makanannya sendiri? Makanannya sendiri, untuk makanan di sini kita lebih ke best seller, uh, apa namanya? Bigodok. Mie yeah. oh, Godok? Oh makanan tradisional lagi ya Mbak? Iya, mie Godok. <laughs> Salah pilih, Nah, mungkin kan ini snack. Snack, okay. it's oh, yeah. pastry. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Kalau untuk makanan beratnya yeah. mie Godok. Tadi yang unik juga sih kita ngeliat furniture nih, gimana ya? furniture ini lumayan yeah. Yeah. banyak, ada ragam ya, ada yang pakai kayu juga, yeah. ada bahan sintetis juga, ada material besi-besinya juga yeah. nih, Mbak. Betul, pakai kayu di depan. Biar nggak ya Iya, karena kan kita di fakultas juga ya, Tanian kan, oh, jadi okay. konsepnya jadi biar masuk dunia, ya konsepnya. Iya, ya. Natural ah. benar. Kalau untuk indoor sendiri, ini kira kadang kapasitas peng pengunjungnya berapa, ya, Mbak? Kalau misalnya untuk di indoor itu kapasitasnya, kita tergantung, selimaknya tergantung, tergantungnya di mana pengunjungnya kadang ada yang langsung berat ramai, kadang-kadang oh, gitu. uh, setiapnya bisa berapa, sepaling 3, iya, 35, 60 orang lah ya. Soalnya tadi kita Bidang. juga begitu masuk, outdoor juga ternyata ya, ada lumayan, lumayan juga, juga bar, ya? Iya, luas oh. dia juga <laughs> di outdoor kalau buat fasilitasnya sendiri kayak ada beberapa mahasiswa yang lumayan betah di sini ada fasilitas apa ya, aja Pak Ya, kita di sini menyediakan Wi-Fi. Oke. Okay. Ya kan, ini kadang, kadang mereka lah, atau sambil kerjain tugas ya. Ya, di sini juga, kayak di sini ada Wi-Fi. Jadi sambil makan, sambil ngobrol, ngerjain tugas juga. Komplit di sini gua ya. Betul. Betul. Disini, ya? <laughs> favorit banget ya ngak sih, sambil ngobrol. Iya, iya. Nah, kita bakalan betah dari sini. Ya. <laughs> Ada. Musik juga di sini, oh, iya. di oh, setiap, hari apa oh, ya, setiap hari Rabu, hari Rabu ya, jam lima belas tiga puluh sampai selesai. Oh, sampai selesai, ya? Oh, iya. Anak aku bisa iya. <laughs> boleh juga nih ya. Nah. setiap Rabu, ya, Mbak? Ya, Setiap hari Rabu, untuk tuh, tuh, tuh, kayaknya makasih nih udah ditemenin nih yeah. kita mungkin mau cicipin dulu nanti sambil kita lihat juga Boleh. Uh, yeah. proses pas lagi brewin sama roastingnya ya. yeah, terima kasih Maria ya yeah. ya yeah, ya yeah.